Ting Ting, lu sendiri yang nggak mau disangkut tautin sama Ayu Ting Ting Tiba-tiba lu bikin, lu di diwawancara sama wartawan Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya Lah dulu lu yang nge ngejar dia <Susuk> Ingan sama Ayu Ting Ting Lu sendiri yang nggak mau disangkut pautin sama Ayu Ting Ting Tiba-tiba lu bikin lu di diwawancara sama wartawan Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya lah dulu lu yang ngejar-ngejar dia. Sekarang lebih bilang Ayu Ting Ting gak ada, di, gak ada di hati saya. Terus gak mau satu program sama Ayu Ting Ting. Gara-gara di eret-eret melulu namanya. Setiap dia bikin apa. Di eret namanya Ayu Ting Ting. Sampai Ayu Ting Ting nangis noh. Dia gak tahu salahnya apa sama lu. Gak usah lu nyabarin nyebar orang. Lu gak usah cari muka. Ivan Gunawan, Berapa lama lu gak ada di bronis. Lu ngambek. Lu pengen di Lu pengen di apa? Pengen di ini di disamper-samperin gitu dimohon-mohon melas-melas gitu Putingnya lu gak dicari lu gak ada di brownies tenang-tenang aja tiba-tiba lu udah habis kali duitnya lu masuk lagi brownies kayak tv itu punya lu di acara yang ada Ayu Ting Tingnya juga di acara dangdut MNC mana tuh gue gak tau namanya tuh lu gak mau duduk sebelah sama Ayu Ting Ting Lu sendiri yang bikin settingan sama Ayu Ting Ting Lu sendiri yang nggak mau disangkut pautin sama Ayu Ting Ting Tiba-tiba lu bikin Lu diwawancara sama wartawan Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya Lah dulu lu yang ngejar, -ngejar dia Sekarang lebih bilang Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya Terus nggak mau satu program sama Ayu Ting Ting Gara-gara di eret, eret melulu namanya Setiap dibikin apa Di erat namanya Ayu Ting Ting Sampai Ayu Ting Ting nangis noh Dia nggak tahu salahnya apa sama lu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 Lu nggak mau duduk di sama Ayu ting -ting. ting ting Lu sendiri yang nggak mau disangkut tautin sama Ayu Ting Ting Tiba-tiba lu bikin Lu dio, diwawancara sama wartawan Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya Lah dulu lu yang ngejar, -ngejar dia Sekarang lu bilang Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya Terus nggak mau satu program sama Ayu Ting Ting Gara-gara di eret melulu namanya Setiap dibikin apa Di eret namanya Ayu Ting Ting Sampai Ayu Ting Ting nangis noh Dia nggak tahu salahnya apa sama lu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 dia nggak tahu salahnya apa sama lu. Nggak usah lu nyewernya nyabar orang lu, nggak usah cari muka, Ivan Gunalan. Berapa lama lu nggak ada di brownies? Lu ngambek, lu pengen di, lu pengen di apa? Pengen di ini, di samper-samperin gitu, dimohon-mohon, melas-melas gitu. Putihnya lu nggak dicari, lu nggak ada di brownies. Tenang-tenang aja, tiba-tiba lu udah habis kali duitnya, lu masuk lagi brownies, kayak TV itu punya lu.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 di erat namanya Ayu Ting Ting sampai Ayu Ting Ting nangis noh dia nggak tahu salahnya apa sama lo nggak usah lu nyabar nyabarin orang lu nggak usah cari muka Ivan Gunawan. Berapa lama ingat nama Ayu Ting Ting lu sendiri yang nggak mau disangkut tautin sama Ayu Ting Ting tiba-tiba lu bikin lu diwawancara sama wartawan Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya lah dulu lu yang ngejar, -ngejar dia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 lah dulu lu yang ngejar, ngejar dia sekarang lebih Ayu Tingting enggak -ting, ada, ada di hati saya terus enggak mau satu program sama Ayu Ting Ting gara-gara di eret-eret melulu namanya setiap dibikin apa di eret namanya Ayu Ting Ting sampai Ayu Ting Ting nangis noh dia enggak tahu salahnya apa sama lu nggak usah lu nyabar nyabarin orang lu gak usah cari muka Ivan Gunalan berapa diingat sama Ayu Ting Ting lu sendiri yang gak mau disangkut pautin sama Ayu Ting Ting tiba-tiba lu bikin lu diwawancara sama wartawan Ayu Ting Ting nggak ada di hati saya lah dulu lu yang ngejar, -ngejar dia sekarang lebih Ayu Ting enggak -Ting, ada di hati saya terus enggak mau satu program sama Ayu Ting Ting gara-gara dieret eret melulu namanya Setiap dibikin apa di namanya Ayu Ting Ting sampai Ayu Ting Ting nangis noh dia nggak tahu salahnya apa sama lo